kita akan coba cari profit-profit manis ya, loh ya kita main di bet 2.400 saja. Double sing aktif kita coba di 30 turbo. Yang bertanya kita main di mana kita main di area 8.000 bosku. situs slot slotter tersolid Santoro jaga dunia. akhirat. di sini berapa pun pasti di PR lunas bosku dan cuma di sini bosku satunya satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri bosku jadi buat kalian semuanya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 RTP gamenya bukan tempelan bosku jadi kalau kalian pengen tahu RTP olympus hari ini bisa langsung cek aja ke situsnya Untuk link situsnya saya sematkan di command yuk langsung tekan saja saya selesai selesai jadi di rtp pastinya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek rtp game biar kalian tahu juga rtp gamenya lagi berapa persennya seluruh biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak dan juga di rtp8000 kalian bisa tahu rtp game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya ya bosku yuk langsung gaskan saja sosial-sosial manja di rtp8000 pastinya untuk link situsnya saya sematkan di pin ya bosku situs gacor nih bos yuk langsung gaskan saja back to the game ya yes. ya hari ini kita akan mencoba pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor paling besar ini mungkin kita dapat free spin-free spin free sekitar-sekitar spin, isi daging yuk oh, mantap bah kali kita dapat skater nih. Yuk kasih isi dong. Is, kasih yang manis-manis, kasih yang gurih-gurih. Yuk. Ter petir pertama connect dong. Mantap, yuk. Ungunya boleh, ungunya boleh, ungunya boleh. Oh, belum deh kasih. ternyata. Tabel 3 lumayan lah ya, yes. sih. Masih sisa banyak ini. Kuning dulu boleh, hijau nusul atau kuning boleh. Hijau dulu. Aduh, enggak mau ternyata. Merah jadi kuning dong. Kasih dua lagi itu mantap kuning jadi cincin cincin boleh cincin, cincin cincin aduh biru nanggung cincin nanggung 6 asal so, ya masih banyak spin lagi burung uh -huh. jelasnya jadi kuning dong fix kuning gak jadi ternyata hijau kurang satu juga menjirkan terkena mau eh dong kasih us delapan kali lagi uh, mantap yuk biru jadi biru jadi dulu mantap yuk ungu ikut atau hijau ungu ikut dulu ungu ikut Ijo fix ikut ungu ikut video fix ikut mantapnya atas gelas kasih kuning mantap yo atas kuning kasih petir lagi boleh Aduh, lumayan lah ya sur ribu kali 15 layas lumayan 138.000 duduk duduk sepertinya skaternya lumayan baik ini karena pecahan pecahannya lumayan mantap-mantap juga nih kasih dong us. yang mantap-mantap hmm, kuning jadi biru dong petain biru dulu pecahin mantap ungu fix pecah fix pecah ungu mantap di atas cincin kasih petir dong bajingan pecahnya mantap kali cu. 27 27.000 lagi dong hijau pecah kuning pecahin dong kuning pecahin dong kuning pecahin dulu tuh 28.000 kali 599 ribu bosku fitur gator nih bosku link fitur gator nih bosku slot gacor hari ini nih bosku rtp8000 emang mantap bosku kita nikmatin dulu mau momen sempak sempa. sional ya mantap abis bosku pecahannya ya ijo jadi kuning dong ikut dong kuning ikut dulu kuning kuning ikut yuk jelasnya turunin dong gelas turun mantap lah. gelas turun biru jadi dulu biru jadi hmm, ungu boleh dong dua lagi itu ungu, ungu, ungu. malah ijo lumayannya seluruh 7000 x 25 189 gurih kali ini skaternya their real skater isi nih bosku jadi buat kalian semua yuk langsung dibantu aja like like like komen komen komen ya bosku situs slot cor ini jangan disia siakan ini artikel 8000 nih bos cor lagi ini mantap lagi dong petinnya fix best sama lagi lumayan ya 3000x28 masih sisa dua kali lagi nih yuk tembusin sejuta dong tembusin sejuta dong tembusin sejuta kita langsung main aman mantap tembus sejuta bos bos bos bos bos bos bos bos bos betah aduh lumayan ber, juta kita gitu. kovid-rofid profit, manja ini mananya -mana. jadi buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe-nya karena cuma di otospin setiap harinya kita berbagi pola slot tuan hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini pola slot hari ini dan kita juga berbagi RTP slot gacor hari ini RTP Olympus hari ini pastinya hanya ada di RTP 8000 pastinya yuk langsung gaskan saja yuk dibantu share sharenya juga biar teman-teman kalian tahu juga pola slot gacor hari ini itu apa aja ya slotnya dan dibantu juga share nya juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot Olympus hari ini pola slot Olympus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini RTK slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini Olympus hari ini Olympus slot hari ini get of Olympus pastinya ya langsung saja dibantu share share-nya ya bosku ini kita udah profit sejuta lebih kita tinggal cocok manja saja lah ya ini kelar putaran ini kita bisa langsung auto kabur saja karena kita sudah dikasih profit mantap tuh gua modal 100 ribu kita naik 1 juta bosku cuma di sini situs slot gacor paling mantap bosku RTP Ibu nih boseng goldong satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTB game gratis Relief 24 jam per menit naik turun sesuai dengan proyek gamenya itu sendiri pastinya yuk rtp 8.000 sudah gacor habis jadi buat kalian semua yang penasaran gimana bang cara cek RTB gratis kalian langsung buka aja untuk link situsnya saya semakin di pn komen kalian buka saja langsung ke bagian kiri atas itu ada cek RTB cek RTP gratis langsung kalian saja cek, cek RTP Olympus lah di situ ada biasanya Olympus itu di atas sendiri langsung kasihkan saja cek RTP-nya hanya di RTP 8000 kalian bisa cek RTP Olympus mantep pokok seluruh. dudukin ya, Oke, tuh, tuh, tuh, tuh. kita cuma tinggal spin spin manja saja sudah sudah mulai profit profit juga mantap profitnya kita kelarin spin ini baru kita coba satu kali lagi ya kita pengen cari free spin lagi semoga kita dapat free spin lagi juga sepuluh kali lagi aja lah ya turku kalau oh, emang gak ada free spin free spin lagi kita langsung auto kabur saja intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like komen subscribe-nya dan selesai kan jika ada kesempatan WD WD gan saja sebelum karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya dan jangan lupa seluruh jika ingin bermain Olympus jelaskan saja ke RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 kali yang bisa cek RTP game berat seri 24 jam per menit per detiknya nah turun sesuai dengan red game -nya itu sendiri dan cuma di sini seluruh RTP slot gacor hanya tempelan nggak kayak situs-situs lain ya aja, langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk linknya saya sematkan di bawah komen pastinya ya bosku Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya seluruh dibantu share-share nya Biar teman-teman kalian bisa tahu juga pola sosial hari ini Pola Olympus hari ini ya seluruh lihat Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Salam Jackpot bye-bye seluruh